mayu, Seng, cocok kali aja jam segini makan gorengan ya Maksudnya apa? Ya, kayak buat buka puasa gitu, kan biasanya makan gorengan kayak Misalkan kayak risol, gitu kan pas banget tuh, ya Kalau nggak banyak mau, itu bukan Mike namanya waduh sambil tidur tapi video-nya Sambil merem di depan gua Ya udah you know, kita bikin risolnya Risolnya, bikin kulitnya dulu, habis itu kita goreng kulitnya yang tipis Biar light Terus tempat tukang di utiannya ada eh, Belum, belum ya. <laughs> Ada isiannya tadi smoked beef Terus di gors gors, gors. Mm. Udah lewat gambarnya, terus jadi deh Cierde. Risol Mayu mm. <laughs> Beli nungguan sih orang? Ayo langsung makan aja, gimana rasanya? Wih kulitnya tipis ya, terus garing, dalamnya juga ada mayu sama ada Mantas sekali Mentir-tir -tir.